Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Doa memohon perlindungan dari fitnah. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpi beliau bertemu Allah salah satu yang diajarkan. Wahai Muhammad, jika kamu salat, bacalah doa, Allahumma ini as'aluka filal hoirat wa tarkal munkarat wa hubal masakin, wa arat tabi ibadika fitnatan, fak bidni ilaika gaira maftun. Ya Allah, aku memohon kepadamu taufik untuk bisa mengamalkan semua kebaikan, meninggalkan semua kemungkaran, dan bisa mencintai orang miskin, jika menghendaki untuk menimpakan ujian, Fitnah bagi hamba-hambaMu, maka wafatkanlah aku tanpa terkena fitnah itu. HR Ahmad 22109, Turmuzi 3541, dan disahihkan al Albani. Keutamaan doa, di samping itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus memerintahkan untuk mempelajari dan memahami kandungan makna doa ini. Dalam riwayat Turmuzi terdapat tambahan pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini benar, karena itu hafalkan dan pelajari kandungannya. H.R. Turmuzi 3543 Keterangan, dalam doa ini, Rasulullah Alaihi Wasallam meminta kepada Allah semua kebaikan dunia dan akhirat. Dalam doa itu, beliau memohon empat hal. Pertama, petunjuk agar bisa mengamalkan semua kebaikan. Ada banyak alasan mengapa kita harus memohon petunjuk kepada Allah untuk mengamalkan semua kebaikan. Satu setiap butuh pahala amal karena ini modal hidup bahagia di akhirat dua dengan keterbatasan manusia mereka tidak tahu apa saja kebaikan yang bisa mengantarkan kepada surga sehingga mereka sangat butuh petunjuk dari Allah Allah berfirman dalam hadis kudsi Wahai para hambaku kalian semua sesat kecuali mereka yang aku beri petunjuk karena itu mintalah petunjuk kepadaku niscaya aku beri petunjuk kepada kalian HR Ahmad 21.367 dan Muslim 6.737. 3. Faktor lingkungan terkadang membuat manusia tidak semangat melakukan ketaatan, sehingga dia butuh taufik dari Allah, agar semangat dalam mengamalkan ajaran Islam. Kedua, Taufik dan hidayah untuk bisa meninggalkan setiap kemungkaran. Beberapa alasan mengapa kita harus memohon petunjuk untuk meninggalkan kemungkaran. Satu, Kita sangat butuh perlindungan dari neraka dan untuk menghindari hukuman di neraka, hamba harus berusaha meninggalkan setiap kemungkaran, sehingga hakikat dari permohonan ini adalah memohon agar dilindungi dari setiap sumber dosa. Dua, kita tidak tahu mana yang munkar mana yang makruf, kecuali setelah mendapat petunjuk dari Allah. Tiga, terlebih bagi kita yang hidup di zaman serba berhias maksiat, untuk bisa meninggalkan semua kemungkaran, butuh perjuangan sangat berat. Ketiga, mencintai orang miskin, Bagaimana dengan mencintai orang miskin yang mereka tidak berharta? Hingga tidak ada latar belakang duniawi ketika mencintai mereka. Karena itu, cinta yang kita berikan hanya ada dua kemungkinan. Satu, kita mencintai orang miskin agar kita bisa semakin bersyukur dengan nikmat yang ada. Dua, mencintai orang miskin yang muslim berarti mencintai karena Allah. Ketika tidak ada latar belakang dunia yang bisa dia dapatkan, cinta yang dia bangun akan mengantarkannya untuk mencintai karena Allah. Keempat. Perlindungan dari fitnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk rajin-rajin memohon perlindungan dari bahaya fitnah, beliau bersabda kepada para sahabat. Berlindunglah kepada Allah dari setiap fitnah, yang nampak maupun yang tidak nampak. HR Muslim 7392 dari Mahmud bin Labid radhiyallahu Anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua hal yang dibenci manusia, pertama, kematian, padahal bagi mukmin. Kematian lebih baik daripada fitnah. Kedua, mereka benci hartanya sedikit. Padahal harta yang sedikit, lebih memudahkan hisap. HR Ahmad 23.625 dan disahihkan Syuwaib Al-Arnot. Semoga Allah melindungi kita dari setiap fitnah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Allahu alam semoga bermanfaat.